Ini bola golf dan yang ini pisau lipat cold steel toughlite 2.5 inches. Kecil-kecil cili padi siapa yang makan ya dia yang akan merasa pedas ya. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Gagang cold steel toughlite ya dilapik gripx. Dengan penyapit kocik yang menunjang mata bilah ke bawah dan menggunakan besi OS 8A Pisau ya. lipat yang berukuran kecil dengan timbangan 73 gram yang tidak melondihkan seluar pengguna ya. uh, Cold Steel Tough Light sedia tersimpan di dalam kocik sedalam 9 cm Ya dengan sedikit kepala pangsi yang akan kelihatan, ya bersama ketebalan 12.5 mm yang tidak akan membonjolkan isi kocok kita, ya. Panjang keseluruhan pisau lipat cold steel tough light 15.5 cm yang mudah dicapai dan digunakan ya semasa kita berada di dalam tempat yang sempit, ya. Dengan panjang bilah keseluruhannya 6.35 cm ya, Dengan mata bilah untuk memotong 5 cm dengan asahan cengkung dan menggunakan kekunci triad yang ampuh Mari kita buat perbandingan dari segi ukuran dan melihat pisau lipat yang berada di dalam lingkungan harga yang serupa ya. Ini Ontario Red 2 dalam besi di 2, ya, yang menggunakan kekunci belah ya, dan perbandingan kedua adalah dengan sebelah pisau lipat pemotong kotak yang dinamakan Dongnan, ya, yang tujuh kali lebih murah dari Cold Steel Tough Light, ya, dengan mata bilah yang boleh ditukar ganti dengan mudah, ya, dan bilah Dongnan ini. Datang bersama dengan tiga keping mata bilah gantian, ya dan juga dongnan. Ya, menggunakan kekunci belakang yang bukan calang-calang. ya kawan-kawan. Akhir kata, kawan-kawan, ya maukah kita menggunakan pisau untuk satu tujuan sahaja, atau memilih pisau cold steel tough light yang boleh digunakan untuk berbagai-bagai tujuan, ya? Uh, sila letak komen anda di bawah dan terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi ya pada video-video yang akan datang